Yesrani lo Hai, hai, hai, we hati-hati hey, ha, ha, ha. Sekerit ke ke oh. yeah. kepati Sekerit kepati Kepati Jadi satu ibuan untuk goncang. Mati dah. Eh. Yeah. Hey. Ayo jadi satu untuk nanti calling dari saya bisa di sini silakan dulu untuk bocah-bocah R.W. dulu bisa ikram seringluah nanti kalau sudah saya suruh masuk panjaran bisa masuk oke okay. satu apresiasi yang cukup bagus untuk bocah-bocah yang mau di dalam kandang cek <atan> Sampai jumpa Beep, <tik> beep, Hai, hai, hai, Kocok-kocok sabar dulu Aha. Sabar dulu Mari deh semuanya ya. Ayo bubar rembes, mundur bareng. Ayo pono ganjane. Ayo kapungini. Langsung pamit Haris. Terima kasih untuk banja-banja yang sudah sedia hadir. Dijonggo ganjane. Oh, satu hormatan bisa kumpul bareng pojok-pojok di ini. Sofi aw, contoh dalam Diwasikan untuk tangan yang paling meriah untuk Gutsingo Baik untuk anak-anak jangan turun dulu ya